Agar kamu makin percaya diri, berikut ini saya beri tutorial untuk mengikuti simulasi komputer assisted test resmi dari BKN. Teman-teman silakan buka browser favorit kamu dan ketikkan di URL 103.8.238.61 slash simulasi lalu tekan enter. Dan kamu akan diarahkan ke situs simulasi dari BKN. Bagi yang sudah mendaftar bisa langsung memasukkan email kata Sandi, cek verifikasinya lalu klik masuk. Dan jika pertama kali kamu mengunjungi website ini, maka yang kamu klik adalah daftar gratis. Silahkan lengkapi form pendaftaran, lalu klik simpan. Dan kamu akan segera menerima email yang berisi 10 digit kode aktivasi dari timket BKN. Jika sudah, kamu bisa langsung menggunakan email dan password tersebut untuk memulai simulasi. Jika sudah masuk, kamu bisa langsung menjawab soal-soal tersebut. Saran saya pilih yang paling mudah dulu. Ini saya jawab sembarangan. Di bagian bawah ini, tanda hijau menunjukkan soal-soal yang sudah kamu jawab dan yang merah adalah yang belum kamu jawab. Kamu bisa langsung menyimpannya dan melanjutkan atau melewati soal ini. Dan di atas ada batas waktu, jumlah soal, soal yang belum dijawab. Dan jika sudah selesai, kamu bisa langsung klik selesai ujian, lalu tinggal kamu pilih ya. Terima kasih telah menonton video ini. Cek juga video-video saya lainnya di sebelah sini. Subscribe jika belum. Tinggalkan komentar agar saya tahu kalau kamu menonton video ini. Bagikan juga ke teman-teman kamu yang membutuhkan agar mereka terbantu. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Merdesa. Merdesa.